Rasa malas sebenarnya adalah hal yang normal, tetapi sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut karena bisa mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Oleh karena itu, mari simak beragam cara mengatasi rasa malas berikut. Dampak rasa malas yang berlarut-larut tidak boleh disepelekan, loh. Jika tidak segera diatasi, bisa membuat Anda menjadi tidak fokus, menurunkan kinerja, dan pada akhirnya memengaruhi kesehatan dan kehidupan Anda secara keseluruhan. Berbagai Cara Mengatasi Rasa Malas Berikut ini adalah beberapa cara mengatasi rasa malas yang mudah dilakukan agar Anda menjadi lebih produktif. 1. Lakukan Aktivitas Fisik Rasa malas mungkin saja timbul karena Anda sulit fokus. Untuk membantu mengembalikan fokus, Anda bisa menyelipkan aktivitas fisik di sela-sela kegiatan, seperti jalan-jalan santai saat istirahat makan siang. Penelitian membuktikan bahwa aktivitas fisik atau olahraga dapat membuat pikiran seseorang menjadi lebih fokus. Dengan begitu, Anda akan jauh lebih semangat dan rasa malas pun berangsur hilang. Selain itu, olahraga teratur juga terbukti dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi Anda dalam jangka panjang. 2. Lakukan meditasi Meditasi sebagai cara menghilangkan rasa malas tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama. Melakukan meditasi singkat secara rutin di waktu tertentu, misalnya sebelum memulai hari atau saat istirahat bekerja, diketahui dapat membuat Anda lebih mudah berkonsentrasi. Selain itu, Anda bisa lebih tenang dan akhirnya bisa mengelola perasaan dengan baik, termasuk membuang rasa malas Salah satu teknik meditasi yang bisa Anda coba adalah meditasi kundalini 3. Lawan rasa bosan Rasa bosan kerap disalahartikan dengan rasa malas, padahal keduanya berbeda Orang yang bosan biasanya hanya tidak tertarik melakukan satu kegiatan tertentu, tetapi masih ada keinginan untuk melakukan hal yang berbeda. Untuk mengatasi rasa malas, cobalah melakukan hal yang menarik hati Anda dan bisa membuat Anda senang, sehingga semangat pun berangsur-angsur kembali. Empat. Jalani Hobi Anda Melakukan aktivitas yang sama terus-menerus dapat membuat orang merasa jenuh dan malas untuk melanjutkannya. Nah, Menyelingi kegiatan Anda dengan hobi bisa menjadi cara mengatasi rasa malas yang ampuh. Rutin menyisakan waktu untuk melakukan hobi dapat membuat Anda merasa lebih bahagia, termotivasi, dan menikmati hidup. 5. Tidur dan istirahat yang cukup Kurang istirahat akan membuat Anda letih dan sulit fokus, apalagi setelah berjam-jam melakukan berbagai pekerjaan. Jika tubuh dibiarkan tidak mendapatkan istirahat, Rasa malas akan menjadi-jadi Untuk mengatasinya, Anda perlu istirahat yang cukup setiap kali selesai mengerjakan sesuatu Tubuh perlu asupan tenaga lagi di sela-sela kegiatan Sehingga Anda tidak kelelahan dan malas untuk beraktivitas lagi Selain itu, sebaiknya tidur 7-9 jam setiap malam agar tubuh Anda terasa segar dan siap untuk mengatasi hari yang akan datang Enam, Menikmati Alam Cara mengatasi rasa malas yang juga mudah untuk dilakukan adalah dengan menikmati pemandangan alam. Penelitian membuktikan bahwa menikmati alam dengan melihat tanaman, seperti pepohonan, padang rumput, atau bunga, bisa mengembalikan semangat dan membuat pikiran menjadi lebih jernih. Jika Anda tidak sempat untuk pergi mengunjungi tempat dengan pemandangan alam, Anda bisa menggantinya dengan meletakkan pot tanaman di dekat meja kerja. Rasa malas juga bisa timbul karena keadaan tubuh yang kurang prima. Oleh karena itu, ubah gaya hidup anda menjadi lebih sehat, seperti banyak minum air putih, menghindari makanan manis dan tinggi lemak, makan makanan tinggi protein, serta berhenti merokok. Rasa malas yang sesekali muncul, misalnya karena kelelahan, adalah hal yang normal terjadi. Namun, jika rasa malas tersebut berkepanjangan dan disertai dengan susah tidur, tidak nafsu makan, atau bahkan keinginan bunuh diri, bisa jadi itu merupakan tanda atau gejala depresi. Segera konsultasi dengan dokter atau psikolog.